Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan dari segala murah bahaya, malapetaka, bencana, dan balas serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian, yaitu hasil dari Malaysia. Ibu ini buka dua cawangan kedai roti canai. Wow! Jadi mungkin ibu ini pernah bekerja di Malaysia Sehingga dia bisa ataupun boleh menjual Ataupun boleh memasak daripada roti canai itu sendiri guys Dan banyak juga kawan-kawan yang saya temui orang-orang Indonesia Yang juga buka kedai makan Ataupun kedai roti canai Itu rata-rata mereka sudah pernah ke Malaysia Seperti itu guys Oke jom kita tengok videonya Oke ini dari Tamaji Serumpun Jangan lupa tuh di like, share, komen, dan subscribe-nya Tamaji Serumpun Tamaji Serumpun Keren Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini bosku Saya berada lagi di depan Warung Oh Warung aneka rasa roti canai dan teh tarik mantap. Roti canai dan teh tarik. Nah ini bosku jadi kita sudah pernah apa uh, rasa dekat sini. Sekarang kita mau bawa, pesan untuk bawa balik uh, beberapa okay. topping untuk dirasa di rumah. Jadi nanti akan Ida, ya. anak saya review bersama dengan anak-anak kami di Malang. Oke. Okay. Nah, seperti apa roti okay, canai okay. di sini bosku karena kebanyakan yang usaha roti kan kita tempat lain -bet itu kan senang tutup. Nah, di sini ini boleh tahan 4 tahun bosku Nah, kita akan tanya ah, rahasianya wow. itu apa. Terus ikuti videonya sampai selesai. Saya itu bos bos semua sentiasa sehat walafiat murah sekalian kan. Banyak. Amin. Nah, Mau <tuh> rame juga ya. Oke. Okay. Nah, ini langsung dengan owner -nya ini, Bosku, yang dari Malaysia. Jadi, beliau ini adalah mantan pekerja dari Malaysia yang belajar roti canai di sana kemudian di ah, okay. buat usaha di kampung. di Malaysia dulu saya 18 tahun. Hmm. 18 tahun, tapi 18 Lama tahun itu bukan di roti, roti Candi ya Bukan di roti Candi aja? Oh bukan oh. oh Berarti nasi ayam bisa buat juga ya Bisa Rasa bukan Rasa ini, uh, telur, terus coklat, uh, terus pisang, bisok, terus keju, jadi empat rasa ya? Jadi kita akan pesan empat okay. rasa uh, eh, Adik mau pesan so apa Adik? pesan sana Pak yang kosong, yang kosong, Pak oh Adi usang ke Pak Unik, biar eh. Pak Unik nggak pesan apa? Nanti biar untuk Ibu, biar rasa, oh telur Nah kita lihat bosku caranya Ibu Ibu buat. Ah, memang sudah. Power, power, power kata orangnya Gila ya. Ngiler uh, saya guys asli <laughs> Memang sudah ya. Kebetulan ya, kebetulan di Solo Khususnya di Solo itu saya belum menemukan kedai roti canai guys Kalau nasi lemak itu ada ya. Nanti saya akan coba review mungkin seperti itu Buat teman-teman sekalian ya Dan ya kalau roti canai kok agak susah di Solo ya Kalau di kampung saya itu banyak ya Oh okay. itu dua kali tadi ya? Oh dua kali tebak tebar tadi ya? Enggak, oh enggak. Kalau dua, kali, kalau dua kali mungkin enggak jadi. Oh kalau dua kali nanti pecah ya? Oke. Okay. Uh, uh, uh. Tapi tapi dulu waktu di Malaysia ya bu ya, ada juga yang rasa ini ya, rasa coklat terus rasa. Ada. Oh jadi. jadi uh, Tambah sendiri soalnya anak-anak di sini suka yang rasa coklat, rasa edus, Oh rasa jadi. Uh, Jadi di kreasi iya. sendiri, ya. hmm. Oh, ada ada, ada satu cabang lagi cabangnya. Oh, yang sama Puspita itu. Oh, uh, itu bukanya jam berapa? Nah, ini Bosku kabar gembira. Jadi Ibu ini rupanya bukan satu tempat saja punya ketiradi. Ada tingani. dua ya, karena ya, di Ibu ini sudah buka dua cabang, Bosku. Dua Mantap. cabang di Blitar saja ya Bu ya. Ah, oh, Tulunggung di Tulungagung. Agung, Agung. Oh. Di tulung, Agung. Tulu tulung Agungnya di mana ya, di Karang Rejo jadi bagi kawan-kawan yang nanti mau rasa roti cane di dekat Tulung Agung oh, Rejo san sana nah ibu ini sudah buka cabang di sana nah ini kebetulan Bu uh, dia sudah uh, buka cabang Nah kita mau uh, gini loh bu, masalahnya kan begini jadi bi biasanya orang-orang yang buat Niaga roti Cane di Indonesia, kalau sudah ada pengalaman dari Malaysia, itu kan nggak tahan lama, Bu. Ya. Jadi biasanya paling buka sebentar, habis sebentar habis itu tutup. Nah, bisa bagi ide, bisa bagi apa nasihat, supaya bisa bertahan lebih lama ini. Kira-kira nasihatnya apa, Bu? Boleh kongsi, Bu? ya harus sabar telaten betul ya, cuman satu buah yang laku selama enam bulan telanutan oh. ya kita harus bersabar nanti lama-lama insyaallah Insya Allah bisa berjalan nah. Intinya kalau kita berniaga itu kesabaran yang paling di, dipentingkan Seperti itu guys Jadi saya pernah mendengar sebuah kata-kata Daripada pemilik ya Istilahnya kedai yang sudah ramai cabangnya di Indonesia Seperti itu Nah beliau mengatakan bahwasanya Selagi ada satu orang yang beli saya tidak akan tutup Nah seperti itu Dan alhasil sampai sekarang ramai banget Dan cabangnya itu banyak punya 4000 karyawan sampean guys. Keren kan? Ya, Karena itu berkat kesabaran itu apa uh, promosi ya Bu ya? ya, uh, uh. ya. Uh, uh, betul doa. Usaha dengan doa itu harus seimbang ya Bu ya. Betul. Uh, nah, ini lah Jadi roti caninya dari Ibu ini bisa empuk seperti ini loh. Hmm. Lembut ya. <tuh> Nanti kalau dingin bisa dipanas. Bisa dipanaskan lagi ya, uh. Uh, nah, iya bosku, karena kan begini, wih. karena kan begini bosku. Jadi nanti kita pesan ini akan kita bawa, -bawa balik ke rumah, daripada beritar ke malang nanti sekitar dua jam. Uh, makanya tadi ibu ini pesan uh, suruh panaskan lagi. Neka, bosku. Karena kemarin coba saya makan ya. tanpa saya panaskan, sudah sejuk pun masih empuk lagi ya? Oh begitu, uh, biasanya ada yang keras juga, ya guys. Oh, ya, benar, ada nah, yang bu, keras juga. Kalau misalnya saya mau belajar nanti buka di Malang bisa enggak, Bu? Bisa. Bisa ya, betul. boleh ya. <laughs> <laughs> eh, Mantap buka cabang. Dengan, dengan Ibu tadi. <tuk> <tuk> dengan rencana itu kan begini aja pun sudah syukur cukup kalau misalkan pekerjaannya orang itu kan masing-masing punya pekerjaan. Oh, iya <tuk> iya iya iya iya ya. betul betul betul. Uh, uh, jadi kalau uh, tapi kalau uh. mau belajar enggak ada masalah. Uh, uh, uh, uh, masalah. Uh, uh, uh, uh. Di Malang enggak ada loh, di Malang. Enggak. Online ada di oh, nah, ya, Malang. Di Malang di mana? Gak ada ceno, gak ada kan di Malangan. Saya udah cari keliling, gak ada bu. Oh. Hmm, ada Malang, Malang juga gak ada ya. Ayo. Sama kayak di, Malang, di Solo kayak, bu, Gimana terbuka sama saya bu? Gimana? <laughs> Nih, nah ini bosku jadi uh, di samping ini bu uh, apa uh, kita harus sabar dan. Wah. Sepertinya. Pisang udah, coklat enak tahu, ya, banget terus. Diserahkan dengan selera yang ada di Indonesia ya bu ya. Hmm. Betul. Jadi kita nggak bisa istilahnya dipaksakan namanya pembeli ya Bu ya ya mengikuti lah mengikuti permintaan jadi konsumen kalau kita jualan tuh kan pelanggan kita kan macam-macam ada yang ini, ada yang oh, itu jadi kita itu kalau melayani pelanggan itu ya harus tetap senyum ramah oh, kasih pelayanan yang memuaskan yang memuaskan yang... nah dulu waktu di di, di Malaysia, di kedai Roti Cane di, di mana Bu? Di bukit oh bukit bintang. bintang. Berusaha. Berusa. Restoran? restoran Bardusa. Bardusa. Oh. Bardusa. oh. Uh. Kalau teman-teman tahu ya Bardusa silahkan komen ya. Berarti teman-teman ini mungkin pernah ketemu sama ibunya juga ya dulu. Ibu 18 ibu tahun loh guys si Malaysia. Uh -uh. Bardusa. Uh -uh. <laughs> hey, uh -uh. Uh -uh. Anak pak. Uh -uh nah ini okay. ada ini juga nampaknya sudah terampil ini uh, pernah di Malaysia juga deh oh. oh ada ipar. ipar oh iya iya. ya terjadi Malaysia terjadi itu mana di pabrik elektronik oh dia juga ada iparnya itu guys ini ke Malaysia juga guys keren ya, sih Malaysia di Johor Johor Azik mantap sih tahun berapa terakhir terakhir tahun berapa deh Oh, tahun 2005. 2005. Jadi ini yang sambal sam teri. Sambal teri ya. Nah. ya sambal, teri. sambal teri. Sama seperti yang, kedai mama, ya. yang sama seperti yang ikan bilis. Hmm. Yang itu tadi yang dal ya Bu? Iya. Yang saya dengan apa itu? Oh ya jadi di sini, uh, di sini kata ibu, kata ibu susah cari dal, ya Bu. Ya, iya, jadi diganti iya. dal itu apa sih, guys? Kuah ini ya, kuah kari ayam, kari ayam baru tahu dal itu apa ya? Nah, di ini bosku, jadi ini uh, akan siapkan ini ya. Uh, eh, tarik. tarik oke, ditarik gak sih? Tehnya Sek, sebentar, guys. Oh enggak, enggak ditarik. Eh, ditarik enggak? Hmm jadi tehnya sudah disiapkan awal tinggal nanti narik ya di ya? Ya, ya. berapa tahun dulu di bilang Johor ya oh ditarik hmm. terus yang buatan di hmm. wow mantap nah, wey, memang adik ini sudah pandai kalau saya sudah tumpah itu. <laughs> di suka teh tarik ya dek? Sudah, sudah lama minum teh tarik Oh, nah oh, ini teh tarik ini kan minuman dari Malaysia. Uh, bagaimana boleh tahu kalau uh, Kadek suka dengan teh tarik ini? Enak ya? Oh, oh enak. Jadi, jadi beliau, teh tarik ya, memang enak guys. Di kedai-kedai di sini juga ada kedai Pontianak ya kalau tidak salah itu kedai kopi seperti itu ada teh tarik. Dan itu memang enak guys. Bener Orang krimi enak Malaysia, gitu. Tapi suka teh tarik enak enak ya, ya? Oh ya. iya iya. iya. Ini campur apalagi dicampur dengan es ya hmm. Selain teh tarik ah, Suka apa dik tadi Roti cani, roti cani pun suka roti nah, itu, itu, Jadi adik ini walaupun orang Indonesia Tak pernah pergi Malaysia Teh tarik sama roti cani pun Adik suka Betul. Ini, ya, nah. Biasanya roti, roti cani suka yang rasa apa dik coklat. Rasa coklat oh, iya, iya, iya. Ini siapa ini Tuna. Halo Halo oh. oh. Suka ini Suka roti cani juga Iya pastilah rata-rata ya rata-rata istilahnya orang Indonesia kalau ketemu roti canai sama teh tarik itu rata-rata suka guys asli suka juga oh. <laughs> jadi udah kenal juga istilahnya dengan makanan-makanan Malaysia gitu Saya Aduh kelihatan kelihatan dari ngomongnya itu sudah logatnya logat Madura guys Ah, oh, Makas, ah. Ini, ibu, ini rupanya asli Pamekasan uh, Oke. Okay. Dapat okay. jodoh orang Blitar. Uh, oh begitu. orang Blitar. Adik beradik. Uh, Oke. Okay. Gak nyangka ya bu kalau sudah jodoh ibu, ya bu ya. Bener sih. Gak nyangka. Nah, nah ini bosku jadi di ibu ini rasanya oh harganya coklat keju tujuh ribu sembilan ribu enam ribu oh nah, iya sih 4, murah loh ini ada, guys 6, asli murah jadi di atasnya rasa coklat keju ada dua ringgit 8, ya dua ringgit 9, berarti keju. nah masing-masing ibu ini jual itu berkisar tujuh ribu satu atau dua ringgit tujuh ribu tuh dua ringgit kalau di sini saya jual yang apa lihat itu lihat lihat uh, lihat tempatnya ya lihat tempat ah. kalau di kampung kan kita nggak nggak boleh jual mahal-mahal iya. ekonomi iya. orang kampung kan cuman jadi sesuaikan, ini, dengan, jadi sesuaikan betul, dengan betul wawah, ya, betul betul nah, sih betul ini, ini kalau di tempat yang di bandar-bandar yang lebih besar lagi udah nggak dapat lagi ya? beda lagi bisa tiga sudah... ringgit empat ringgit Ustu, macam ya, Yang telah ya garoti cane dan teh tarik bosku jadi kita sudah bawa ini untuk review Kita sudah bawa roti canai banyak segini Untuk review di rumah Mantap sedap lah itu saya guys Saya pamit dulu bu Ya terima kasih banyak Kalau ada sumur Di boleh kita menumpang mandi Kalau ada waktu kita panjang Boleh kita bertemu lagi Asik Salam buat teman-teman saya Semua yang ada dekat Malaysia oh. jaga okay. Kesehatan semuanya Kerja baik-baik um. Simpan duit banyak Pulang kampung Meniaga roti cani Iya ibu. seperti ibu uh -uh. Nah, nah iya nah kemudian pesannya untuk teman-teman yang di sana gimana di, supaya kerjanya lebih ini lagi pesan-pesannya <tuh> pesannya yo hati-hatilah ingat rumah yo ingat balik ingat kampung halaman lah jangan apa kerja di sana nanti lupa sama kampung halaman kasihan ibunya, kasihan yang punya anak kan iya. betul ah, betul jadi betul. tujuannya ah, yang ini ya misalnya, ah, ah, betul -betul ah, nah, jadi pandai-pandai membawa diri tidak ah, kan, balik-balik Iya, benar sih. Nah, iya, nah, gitulah bosku. Jadi, video kami bersama dengan Ibu dan Adik yang meniaga roti di ini. sini. Terima kasih sudah menonton lebih dan kurangnya. Mohon maaf apabila itu Ovi. Saya, Ibu dan Adik mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Dadah. Dadah. Dadah. Oke okay guys, udah selesai videonya. So itulah tadi ya daripada tamaji surum pun jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe-nya guys. Dan banyak juga istilahnya karena ini dari Madura guys. Rata-rata ya, rata-rata ya, itu berniaga roti canai di Madura pun banyak sekali istilahnya yang berniaga roti canai. Di kampung saya itu sampai ada empat atau lima ya, lima warung dalam dalam satu tempat seperti itu istilahnya dalam ruang lingkup yang cukup-cukup dekat seperti itu guys dan rata-rata mereka mempunyai pengalaman bekerja di Malaysia dan bekerja di Malaysia tentunya mereka juga belajar roti canai ataupun bekerja di bidang roti canai dan ya macam-macam juga sih keren ya tapi kalau di Madura itu belum ada nasi lemak guys. Nasi lemak itu belum ada kalau saya lihat ya. Kalau ada nanti kita boleh istilahnya jipicip ya seperti itu. Dan kalau di Solo nanti kita akan review ya untuk nasi lemaknya itu dan ini kayaknya kita perlu kesana sih guys untuk mereview dan melihat langsung lah bagaimana istilahnya suasana kedai yang ada di Solo. Seperti itu guys. So terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa guys untuk support terus Tamaji Serumpun agar supaya lebih semangat lagi menyebarkan kebaikan ataupun konten-konten positif. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.